Karena penutup, memang nih kayak produk yang khas dari sini. Namanya es melidang. Isi beragam. halo spradi masih di kota blinyu kali ini kita di warung iti tempatnya di jalan damai dan kita lihat ke dalamnya ya warung iti ya halo Kakak, di warung warung iti kita nak makan klesan blinyu ceritawan sudah, itu yang kedalam kok. sudah tuh atau apa? Ada es, ada jus, apa lagi ada kokok. Oh, kita datang. Kue penasaran ke es melidang atau es melidang? ya, masa hmm. kita makan kita makan melidang kayak nyom hmm. kau? Si ah, ya uh, ya. Yo, ada organizer, okay. organizer. Kita lihat. Assalamualaikum. Datang ke sini ada <coughs> kelesan <coughs> ada burung bliung, ada kelesan burung puyuh. Lalamo, dah doa kalau oh telok boyu salamu ada doa ada warung iti nih jadi ika datang sini asal kabarin yuk di mana di jalan damai jalan damai eh te... yang tembus ke palo dua belas satu lagi yang begitu penasaran di situ ada es melideng es melideng apa tuh melideng tuh bahasa Indonesia nya bahasa apa nah, dasarnya lideng kak oh, lideng lideng Ambil ini, apa masa air dari air lideng Lideng gak, Kak? Kok, lideng, ya, Kak? Kok kita ngiklan, Kak? Nah, boleh itu kalau es melideng, Jadi, dari sana bapaknya nganterin pakai lempar, Kak. Lempar oh, itu gitu, ya, angkel, Iya, betul. oh, melideng itu, kata... Melideng. kata kata kerjanya pelideng? bukan, bukan meli, meli, melidang. Mendam, Mendak mendam, mendam, mampir melideng, melideng. Oh, okay itu itu lenggang ya, Kak ya. Lenggang ini lenggang, pakai kelesan blinyung. Ya. Hmm. Ada ini ya, ada timun Ada cuko. Yo, mantap kau. Coba cuman Kak? Hmm. Kelesan teraso. Cuko mantap. Cuko bingung teraso benar. Aru timun timunnya jadi agak fresh, hmm. lebih fresh. Pak, pak pakai sambal? Tidak kak, karena cokolat pedas. Cokolat pedas, tapi main hobi pedas boleh tambah cuko, eh tambah sambalnya cabe ya. Siapin juga tuh. Siapin juga nih. Tapi cuko sebenarnya pedas sih. Nah, pedas tapi kita tambah dikit ya. Kita campur, kita mix, kita campur kita mix lah kali kak. Kita terai, coba katerai, yo. Mas ublinya, coba katerai, lah coba diterai ya. beli ya, coba kan, ya. Ya silakan. Hmmm. Rumah kesitu mantep kak, kak. gila. Hmmm. Boleh kayaknya, enggak ya, enggak dong lawan, enggak. Hmmm, kak. lu sana mau belinya, paling kayak segar lah. Kak apa Oke. makasih Kak. Di mana nih? Kita di Warung Iti. Ini Warung Iti di Jalan Damai. Jadi kalau Sebut di mana Jalan Damai? Ke sini, kalau lewat jalan lurus tuh, ada sebelah kiri, sebelah kanan, Warung Iti. Warung Iti. Ingat ya Warung Iti, I T T I. Iti. Makasih Kakak, jangan lupa subscribe di Pablo Pictures. Like, comment and share ke seluruh sosial media kamu makasih makasih kakak kita tadi belum makan belum di pas eh, belum didupin ya sekarang udah waktunya nya makan duit terasa romantis banget gitu ya iya terasa di kafe kak hmm. kakak gimana kakak udah ngerasain rasanya aku main kak nyelib kak ada dong Kakak kak coba aja kakak pokoknya kalau aku bingung jangan sampai lupa ke Jalan Damai mampir di warung Iti ya ini salah satu uh, makanan yang dijual ini namanya lenggang jadi dari empèmpek dan juga ada telur tapi rasanya wah berbiasa pokoknya kalau belum sendiri nggak enak pasti ketagihan pergi kak ya udah kak aku udah lapar kak kak, kak. Tak. Tak, aku enggak enggak. Jangan kepung aku enggak gitu. Jangan terus. Nah, ini terus. Sambil nyanyi lagu kepun kan. Hmm. Copyright ya, Kakak. Oh iya benar, Kak. <tuh> kan lagu kakak sendiri Kakak sendiri? pada darahnya. Kok copyright saya? Kayak aneh-aneh ya. Promosi ya, Kak ya. Tetap. Itu Kak biar di cabenya tuh. Ya udah deh, Kak. Oh iya, makasih ya, Kak. Udah di cut tuh sama sutradaranya Gila, emang ada gila-gilanya emang mm -hmm. saudara Kita juga nah. mau makan kakak kak? Lenggang Gak pake kangkung Enggak Pakai timun Hehehe <laughs> Hanya timun Sip Sekarang kita makan kelesan teluk poyo Memang, kelesan kalau besok kan, telur ayam, Pakai teluk burung puyuh, murah meriah, hmm. tapi pakai timun Kak. Original, kelesan baik kayak Kalau pakai timun, kesana kayak pempek, kalau selembut jadi uang, bingung khusus, kelesan teluk uyuh kayak Joko, baik. Boleh coba ya? Hmm, mak kau, coba hmm. dicoba. Hmm. Hmm. Hangat-hangat. Malas sore-sore. Hmm. Pokoknya enggak ada nglawannya. Rekomend. lewat ke lewat ah. Recommended ya. Recommended. Gimana? Oke, sana mateng. Besok wongan men tak dalam. Ini mateng. Uh, terus, burung boyoge bu, bu macam jadi kakak kalau nak makan ah. segera datang ke kedai warung ITI. I -T -T -I, warung ITI di jalan damai, Beli New City. Oke. nah kalau ini beda lagi ya. Nah, ini apa lagi. ini? Kakak ini saya pesan bakwan, ada bakwan pure. pure originalnya. Satu ini dicampur dengan... Tahu. tahu apa namanya, Kak? Bak bawan, Mbaknya mana? Eh, diambil Pak Wan. Mas. diambil Wan Boleh kita campur dulu dengan cabe, diracik dulu ya. ya diracik dulu. Masih tetap mau mengikuti saya? Oke, okay. ini cabe ya. <laughs> ya, iya, Siapa juga tahu itu cabe ini disajikan dalam. Uh, hangat cenderung panas tapi masih bisa e, diterima oleh lidah ini pas banget kalau bagi yang mau bisa dicampur kecap sih tapi di sini nggak ada yang kecap kakak oke oh, kakak kalian jaga kak ya bisa kita langsung ya kak setelah ditambah cabai terus terus gimana tapi memang ini uniknya kan kalau misalnya dikasih cabai malam manis itu untuk diberetnya kan cabai apa itu? Cabai cabean, bisa jadi ya. Cabainya terlalu dekat sama aku kali kak. Ya bisa jadi. <tid> Karena aku kan terlalu manis kak. Hmm. Tapi kok bagi saya ini kurang garam kak. Kurang garam. Gimana ya, banyak banyak kakak. Kecuali tensi kak. Belanja dulu kak. Terima kasih kakak. Lemon key. Oh. Jadi oh. kunci. Ini namanya apa nih? Lemon key. Lemon key. Okay. Oke. Okay. Oke. Hmm. kalau bagi yang uh, suka ditambah dengan jeruk kunci atau tambahan bahasa inggrisnya lemon key, key sering ya. campur. tapi kalau saya nggak suka sih jadi saya cukup tambah kecap aja dan agak sedikit itu cukup kak. Iya enggak apa-apa ini masih sebuah variasi ya variasi nah. kayaknya. coba di mix dengan yang lain kak ya hmm, cari sesuatu yang, yang berbeda saya mau mix sama ini tapi kayaknya maksa enggak jangan itu kak, itu punya saya kak <laughs> Itu hasilnya lo enggak? Boleh kakak, ya coba, kita coba dulu yang uh, tahu ya. Kakak terlalu banyak kakak omong banyak ya. orang sih kak, kakak salah dia tahu. Kita tahu, kita tahu, kita tahu kita. Nah, ini kita coba dulu sedikit seperti ini. Kemudian kita uh, coba uh, hirup kuahnya dikit dulu ya. bunyi. <tuh> Karena tadi sudah dihirup dikit kita tambah lagi kuahnya. Boleh <tuh> aja Eh tanpa sensor ya, Kak ya? Enggak. Enggak, terus Kak, malu Kak. Aku kasih aja, Kak. Kasih <laughs> stiker. Ya, <laughs> kasih tip ya. Ya, ya. Hmm. Sensasinya gimana, Kak? Ada meledak-meledaknya gimana, Kak? Meletup. <laughs> Kalau orang binium meletup. Meletup. Hmm. Tapi ini rekomend banget bagi rekan-rekan yang pengen berkunjung ya, itu berkunjung ke Belinyu. Boleh ke jalan damai sehingga ke warungnya iti itu warung iti ya? warung Itik, ya oke okay. ada keinginan menu seperti ini ada di situ. Okay. kita tunggal nunggu es melideng ya? ya es melideng itu juga kita penasaran hmm. namanya kok melideng meli deng deng tidak beli deng tidak deng, deng. <laughs> oke okay, terinspirasi dari itu ya kak ya kakak jangan jangan ketabe dong kak <laughs> Udah Jadi karena memang kan? kami sengaja dari Pangkal Pinang karena dapat rekomendasi dari kawan, dari teman dan seperadik yang lain. Katanya dibelinya ada warung iti, Yang ada. Es ada unik, es melindang, Sampai kelesan tabok uyud. Jadi sengaja datang dari Pangkal tadi pagi. Dan ke pantai dulu, habis itu langsung singgah ke sini. Ternyata pas kita coba ya, Pak Iyal ya, memang luar biasa enak. Eh, ini saya oh, iya, ya, kak ya. ya. Jadi pas kita coba memang ternyata luar biasa dan tidak sia-sia kita datang jauh-jauh dari, jauh -jauh dari Panggapinang ke sini Keren gak? Okay, Recommended ya Recommended Oke okay, terima kasih Kakak, selamat menikmati Mas Mbak Wan nya pake, Pak ya? Mas Wan Oh Mas Wan Oke okay, terima kasih Saya juga mau makan Tuh Yang lain udah habis, saya masih anggurin Selamat menikmati kita rencananya mau bongkar dapur, Kak. Oh, ini uh, customer satu, Kak, ya. Kayaknya dari tadi tentang antri, Kak, ya. Beli apa, Kak? beli... tempe telo. tempe telo. <laughs> Asal kenyian, telok emasnya, ya. Tuh, Pak. Mas. Lagi ngapain, Mas? Hmm? Lagi ngapain? Nasi biring. Nasi biring. Aduh, kayaknya lagi ngamok es nih, Kak, Mas. No. Hmm. Senyum dong. Baik, kita. Udah jelas sekarang, ya. Ini rahasia, nih padi. Oh, jangan padi. Oh, orang Oh, mati. Oh, mati. Oh, mati. Oh, mati. pun bahaya Bahaya? Mau sampai dibongkar di mati. benar ya? ya? Sesuai dengan nama S-nya? mati. Ya, oh, okay. Setuju banget mati. Oh, ya, kan orang mati. Oh, mati. aja Oke, sip semangat ya semangat lah, nih tengah ya. pala beda ikin mahal <laughs> curhat ya, nah, curhat nih ya nah, sambil kalau <laughs> oh, ya? lagi produksi lagi meracik es melideng itu ada nangkanya kayaknya tuh hmm. lu doyan juga? nangka boleh campur aja semua kak okay, siap. buah apa juga boleh kak buah hati boleh, hmm, gitu. ya asalkan jangan buah beras aja kak ya yang bosok-bosok kak. Oh gitu. Nggak suka kak? Oh. Hmm. Buah dadas. <coughs> gitu kak. <coughs> jangan kak. Oh iya. Jangan diterusin kak. <coughs> Terbahaya sensor kak. <coughs> Halo kakak. Apa itu kakak? Sebaiknya kak. Ini lebih ya, kak. Oh gitu ya. Anda ngekor aja kak ya. <coughs> dengan okay, kakak, sedang nah, apa kak sekarang kak, kita tengah makan es yang signature produk dari sini kak Nih, apa itu kak? es melidang, inilah dia nah ini uh, untuk dessert kak, makanan penutup memang ini kayak produk yang khas dari sini namanya es melidang isinya beragam, ada buah naga, ada cincau, terus ada bengkoang apa nih ya? apel ya bengkoang apel terus ada nangka melon ya melon atau apel kak melon ya melon putih ya terus ada ini juga nih nata de coco ada kolong kalinya ya kolong kaling juga ada tuh oh, ada kolong kita coba dulu kak ya ada buah nangkanya eh ada buah nangka kayak ya? buah nangka ada nih tuh yang kuning kuning itu ada nangka oke okay. Kita coba dulu, kita aduk-aduk dulu biar dia mix, ya kan? Mix, kita akan coba santap kak. Hmm, fresh kak, adem. Cuaca panas-panas kan seperti di Ada cincal, ada buah-buahan, segar fresh. Ada kelangkangin. Kita berasa buka puasa ya kak. Kayaknya enak banget deh. Enak banget datang ke warung ITI, ITTI. Kan, ITI di jalan damai, dalam lagi kan puasa, Kak? Iya, menurut lagi puasa ya, Kak. Ya. Ya, jadi rekomend mm -hmm. banget ya, recommended, recommended untuk berbuka puasa, untuk menu berbuka puasa. Apalagi berhubungan manis, Kak. Ya, hmm. ada buah-buahannya, ada cincau yang katanya untuk panas dalam. Ya, tadi ngomongin manis kayak saya gitu, Kak. Ya, saya apalagi, Kak. Aduh, eh, Kak, bener, recommended dingin, adem, namanya cocok jadi penutup. Kayaknya nama gue, isinya full ya. Hmm. Isinya full, double pelit Kalau misalkan lain kelemahannya gak Buah-buahnya dikit. Ini dimana, Kak? Ini ada di warung ITI. Sekali lagi buat kamu-kamu yang dari Bangka Pinang, Sungai Liat, atau Bangka Tengah, Bangka Barat, Bangka Selatan, kalau lagi ke Beringnu, silahkan ke warung ITI yang ada di jalan damai. Recommended, Kak, boleh menjadi recommended. Selain makanan-makanan berat, juga ada. Jadi, takutnya ada desertnya. Desertnya ini namanya es melideng es melideng hmm. namanya unik namanya unik harganya pun bersahabat Terjangkau. satu porsi itu 10.000 10000 kak tapi kalau si. untuk buah-buahan yang banyak begini kak 10.000 ribu tuh gak ada harganya apalagi dengan suasana yang panas itu kan gerah ini namanya kak dan ini esnya cocok untuk berbuka puasa cocok berbuka puasa kan nggak lama lagi nih puasa nih betul ya betul hmm. puasa hmm. Iya, nggak apa-apa, Kakak. Kita mengingatkan lagi, Kakak. Itu hmm. saja, ya, Kak. Ya, oh, oh, itu masalahnya, ya, Kak. Ya, aduh, merajuk, hmm? <laughs> oh, <laughs> oh, Oke, okay. okay. selama menikmati, Kakak. Hanya yes. di mana? Di mana? Di mana? Kalau mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di Di mana? Okay. Yes. Di mana? Hmm. Di mana? Di mana? Di yang ini kak, seruputnya kak? mix ya kak hmm. enak kak oh, shit. Oh, shit. Hmm. Hmm. halo semuanya sekaban kita lah selesai makan, mulai dari makanan pembuka sampai penutup tadi, mulai dari lenggang sampai kelesan telur puyuh sampai es melidang. Sekarang kita lah kenyang, kita nak pulang lagi ke Pangkapinang, membawa cerita indahnya makanan di Blinyuk, anaknya makanan di Blinyuk. Kabar mereka. Jangan lupa pakai masker. Kalau yang mau datang dari Pinang dari tempat-tempat lain, sungai lihat. Kalau mau datang ke Blinyu, silakan datang ke Warung Iti di Jalan Damai, Blinyu, Tanya aja ke orang-orang Jalan Damai Blinyu Silakan mampir ke sini. Makanannya enak, rekomendasi. Terutama buat kamu-kamu, buat kita-kita nanti yang mau puasa uh, ya, ya Silahkan beli berbukanya di sini juga bisa. Jangan lupa juga pesan makanannya untuk bawa pulang juga bisa, makan cepat juga bisa oke, okay. okay, kita kaya... ke Pakai Penang, dadah <tutup>